Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa ajma'in amma ba'am Yang terhormat Romo Kiai Haji Muhammad Nawawi Umar Pengasuh Pondok Pesantren dan Kempek Yang terhormat Ibunya, Afah Mumtansah, selaku kepala madrasah, khusus di Libanan, porok yai, porok nyai, porok ustaz, porok ustazah, pengurus, panitia, wali santri, wali khotimin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul, berkerumun tapi jaga jarak di halaman rumah Romo Kyai Haji Nawawi Umar dalam rangka haflah fadmil al-Qur'an di Nabi Tsamma dan Misda Madrasah Takhusus Lil Banat yang ke-24. Kami Minangko wakil dari wali santri yang hadir di sini ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Romo Kiai Haji Nawawi Umar beserta Ibu Hajah Allah Mumtazah, yang telah membimbing yang telah mendidik anak kami sehingga anak kami dapat diwisuda pada hari ini juga terima kasih kepada para ustaz para kiai, para, u, para nyai para ustaz, para ustazah yang sekian lama, kurang lebihnya 6, sampai 6 tahun telah mendidik anak-anak kami, semoga anak-anak kami bermanfaat ilmunya, amin ya rabbal alamin tak pula ketinggalan, terima kasih pula kepada pengurus dan panitia yang telah bekerja keras karena kita tahu pada tahun 2020 ini kita mengalami suatu musibah yaitu dengan adanya COVID -19. Kang COVID-19 Kang COVID-19 ini Dimana-mana heboh Sampai ada guru yang ngajar Kayak stres Jadi ngobrol sendiri Yang banting-banting Apa namanya bangku Dan sebagainya Itu terjadi dimana-mana Karena apa? Karena ya Kang covid inilah Mudah-mudahan Pondok pesantren tempat ini Terhindar dari covid-19 amin ya robal alamin yang kedua pesan terhadap wisudawan nanti bila kelak nanti jendengan-jendengan itu punya keturunan punya anak punya cucu jangan lupa mampirkan dulu di pondok pesantren kempet karena apa jangan diragukan Pondok Pesantren Kempek dulu saya waktu pertama kali membawa anak ke sini kemudian ditanya kok sekolahnya masih pakai kayak zaman tempo dulu pakai sendal terus apa namanya bukunya di tekuk ya. nanti kelanjutannya bagaimana nanti sekolah kedepannya bagaimana Alhamdulillah bilbarokah para kiai Pondok Pesantren Kempek Anak saya bisa melanjutkan Melanjutkan ke Universitas Negeri Semuanya Dua, sudah dua yang sudah Masuk ke Universitas Negeri, Alhamdulillah Dengan barokah Porok Yai, khususnya Di pesantren Kempek ini, jadi jangan ragu-ragu Kemarin saya Didatangi oleh Wali Santri Dulu desa kami itu Bukan desa sini, tapi desa Duku Tengah, tidak ada Yang mondok ke Kempek Alhamdulillah di tahun ini Lebih dari 12 orang Dua orang putri Dan 12 Laki-laki sudah mondok Di pesantren kempek Dan Alhamdulillah Sudah lulus Ada dua yang sudah lulus Yang dulunya tidak ada Karena apa mereka takut Kalau-kalau dari pondok itu Di masyarakat tidak mempunyai kemanfaatan, tapi sebaliknya dari pondoklah yang mempunyai kemanfaatan yang lebih besar di masyarakat. Itu terbukti, jangan ragu-ragu memondokan di pondok kempek. Ada lagi bahwa perbandingan antara pondok kempek dengan pondok yang lebih elit biasanya itu dibanding-bandingkan oleh masyarakat dan Terbukti, kalau keluaran dari Pondok Salafi, Pondok Kempek itu bisa masak. Tapi, kalau pondok yang modern itu tidak bisa masak, instan kayak Indomie. Jadi, masak pengennya ibunya yang masak. Tapi, kalau dari Pondok Pesantren Kempek, insya Allah bisa, bisa masak orang ketang terong di Jadi, peprek ya, terong peperk Tuku kumpat jalane ya santan gula lepat mohon di ampunten kurang lebihnya mohon maaf wallahul muafiki ila aqwamit tarik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh